Hawani bainan nas. Aku hina di tengah mereka Kalau dulu aku ada tempat bergantung Ada tempat bersandar Ada tempat mengadu Hari ini hanya engkau saja ya Datanglah malaku jika Malaikat menjaga segala bukit di atas dunia Kau tunjuk mana bukit yang paling besar Yang Muhammad Akan kutimpakan kepada mereka Hati yang luka biasanya akan marah akan kecewa, tapi tidak terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.